Ya teman-teman, sesuai judul di atas ya Saya gagal dimonetisasi Dikarenakan ada beberapa faktor ya Kesalahan dalam mengupload sebuah video hmm. Itu kesalahan saya Saya tidak melihat dulu uh, men apa sih yang jadi, persyaratan diterimanya untuk monetisasi. Nah, saya itu gagal di peninjauan monetisasi. Saya kan sudah mengajukan sebuah permintaan untuk dimonetisasi. Ya, ada tiga tahapan. Yang dua tahap ini, saya sudah lolos, saya sudah diterima nah yang ketiga ini yang peninjauan video konten-konten ini ada masalah ada problem jadi saya itu ditolak teman-teman kenapa ditolak? dikarenakan saya pernah mengupload ya bukan pernah sih ya sudah saya upload kan ada beberapa video e, ya memang benar video itu saya mengambil dari video orang lain Misalnya, dari TikTok, Facebook, dan itu belum saya edit. Teman-teman, hanya sedikit yang saya rubah, dan itu menjadi sebuah masalah. Teman-teman, sistem itu tidak bisa dibohongi. Teman-teman, mereka tahu kalau itu bukan konten ori. Kita itu menjadi sebuah pengalaman, ya, bagi saya, untuk lebih baik lagi e, di situ. Pesannya email saya mendapatkan email bahwa oh, saya mendapat teguran konten yang berisikan eh, konten ulang, posting ulang saya itu memposting ulang video orang walaupun eh, sudah mendapat izin. Ya, ternyata itu menjadi sebuah masalah. Teman-teman tetap nggak bisa, harus diedit pokoknya itu full edit ya. Karena sistem itu pintar, teman-teman. Dia tahu kalau itu mengambil dari orang. Dan disitu saya diberitahukan untuk e, mengajukan ulang. Mengajukan ulang itu pada bulan November ya. Bulan yang akan datang ya. Itu pun di tanggal 28. Waduh lama banget teman-teman disitu dituliskan bahwa Anda bisa mengajukan ulang pada bulan November tanggal 28 dengan syarat Anda masih memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Anda, Anda boleh mengedit ataupun menghapus konten yang Anda upload -up ambil dari sebuah konten orang lain itu dihapus dulu katanya setelah itu sudah dihapus sudah kita edit ataupun ya kita edit ya maksudnya video yang tadi diupload itu dihapus terus diedit posting ulang boleh teman-teman atau enggak enggak di-upload juga enggak apa-apa yang penting dihapus aja jadi pesan saya buat teman-teman khususnya yang masih pemula pemula seperti saya ini kalau bikin video itu usahakan kita eh, nge sendiri ya atau bikin video ori kita janganlah mengambil video yang dari facebook kita download lalu kita posting ataupun kita ngambil dari youtube walaupun itu sudah mendapat izin dari seseorang yang punya akun tersebut itu menjadi sebuah eh, masalah ya untuk tidak diterimanya monetisasi, jelas sangat <laughs> sakit ya. Nggak diterima monetisasi, tapi nggak lama itu sebuah pengalaman untuk menjadi saya uh, lebih baik lagi ya, untuk membuat konten-konten yang ori. Semuanya ori sih, ada beberapa yang nggak ori itu. <laughs> Jadi, itu sudah saya hapus yang saya ngambil-ngambil dari YouTube, Facebook, TikTok dan lain-lain. Hmm, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian ya, saran buat teman-teman semua yang pemula-pemula hindari mengambil konten orang. boleh mengambil konten orang, tapi diedit ya serapi mungkin. pokoknya berbeda lah. ya mungkin itu aja. Terima kasih.